Dolar New Zealand (USD) bullish, cari sinyal valid. Harga dolar New Zealand (USD) berhasil melakukan fase rebound dan membuat bias harian pergerakan dolar New Zealand (USD) terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.69067, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.68652. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.